Guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Dwi Putri. Kali ini kita jelong-jelong sore ya di City Egg Garden. Ayo ngikutin kita, turn let's go. Hai. Guys, ini kita sudah mulai memasuki CTX Garden ini tempatnya di Timur Leste ya guys kalau kapan-kapan teman-teman main kesini monggo silahkan dilihat ya silahkan mampir ke taman oh, CTX Garden wow wow sudah terlihat air mancurnya ya keren banget guys nah itu juga ada teman-teman bule -teman ya yang berasal turis ya maksudnya posuh dulu ya oh. setelah kita melihat air mancurnya sekarang kita mau melihat ikan teman-teman, ayo lebih dekat lagi ngikutin kita ya jadi teman-teman ini di tengah city egg Di sini ada yang dibuat di tengah, -tengah itu, ya. ikan, yuk, ya, kita lihat ini boleh, jadi enggak boleh hati-hati, hati jatuh, -hati. hati tak boleh. Di sini snowy play play, yeah. Maknanya go time. Kali ni kalau pedes ini enggak apa-apa. guys, selain tempat nongkrong. Ini juga aja ya, robutnya, kakak senangnya. Oke, enggak boleh naik ke tempat turun. Ah, boleh berpose aja enggak boleh naik ya. Oke, ternyata nah kakak lagi ayo awas sampai jatuh mau melihat ikan kakak pengen menangkapnya tuh ya ampun hati-hati Mainnya, kakak, ayo pulang. Oke, berpindah lagi. Nah, ini teman-teman, ini juga mau tempat tempat resehannya yang berada di sebelah kanan, bentar. Kan? Untuknya bagus banget, teman-teman. Teman, saya -teman. teman minta ini. Teman -teman, ya. nah, ini. Kita jembatan penyimpanan ini di... Ya, Lihat ini dari dalam keluar, banyak Atau pajaknya Kembali daerah ke kita Di daerah ke luar Di banget Jatuh, nggak boleh. Hmm. boleh dilihat aja, nggak boleh diganggu ya. Nanti dimarahin sama pemiliknya ayo ayo kakak pindah yuk ayo, ayo turun uh, uh, ayo kita pindah tempat ya kakak -kak sama dedek pingin olahraga gak boleh jauh-jauh ya ayo balik balik ayo dedek balik guys ini sudah mulai mendung dan terlihat sekarang hujan akan terlihat ya segera turun Ayo, jadi kakak itu terlihat di atas sana ya guys nah tuh hujan sudah mulai turun jadi kita akan segera mengakhiri vlog kita kali ini <tuk> Wah, teman teman kita sudah mau sudah <tuk> pulang si orange, si orange <tuk> <food>. <tuk> <tuk> <tuk> teman teman Siombe. Tamade di ketenangan. betah pulang walaupun sudah turun hujan. Iya, ya. so, ya, baby, baby ayo ya, ya. udah ya, pulang. Your baby. mau ah. ya, pulang 3. ya, teman-teman? sudah Ini juga tempat parkiran. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita sore ini jelong-jelongnya Sekarang kita akan pulang ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap di like, di share, di comment, dan di subscribe serta jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman biar tidak ketinggalan notifikasi dari channel kita ini bye bye teman teman sampai ketemu di vlog selanjutnya